ada duet langsung bertiga solawat di depan cewek cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua Di channel Infosan. Udah lama ya Gua gak mereksikan lagi Tentang Bang Ronan Saiful Goban Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi ada yang unik dan masih unik di sini itu sendiri Masih sekitaran Solawat kok di prank Emang apa sih nggak boleh Sombong amat <laughs> Kali ini gue akan reaksikan lagi Ini gue ambilnya mungkin agak beda ya Biasanya Gue ngambil dari YouTube tapi gue ngambil dari Facebooknya Dari Ronan Sevel Goban itu sendiri Ya, nah ini ada duet langsung bertiga Solawat di depan cewek cantik loh selfie di times malam videonya seperti apa jangan lupa subscribe, like dan komennya lonceng ditekan. Oke kita langsung masuk ke videonya ya. Seperti <SILENCIO> kita oh, jodoh, eh, jodoh? jodoh Jaius, jaius. Tapi. <SILENCIO> Kayak berkata-kata banget Iya kreditan. Gue nah, emang nama namanya siapa? Coba aku maaf, <tuk> aku maaf ya. Hah? Boleh ya? Iya boleh. Boleh, boleh. Tantang, bentar. Dah, dah, dah, dah ya. udah simpan. Kak, <tuk> kak -ka -ka katanya ada bapak bapak teman-teman. Katanya tebu manis airnya. ku coba <tuk> <tuk> tanam di Aduh kamu kayak di baliknya masih apa ya, Pak? Oh, jadi dari apa? Dakar ganteng ini apa ini? Ban Jackie Chan, kayak kaset di rumah. Oh iya, rencana jakna depan kamu ada beda dari data. Lihat, oh iya, cantik banget. Iya dong, calon aku dong. Apalagi lagi sama ini, gini gini, guys ya. Memang gue udah seribat untuk reaksikan lagi ya. Reaksikan tentang Bang Renin Ronan, Seiful Goban itu sendiri. Biasanya mereka bergrade itu satu dengan Bang Jakna. Bang Jakna itu keahliannya biasanya di India loh. Prank sholawat dan kadang juga dia memperkenalkan suara khas karakter Indianya. Tuh, ya Bang Jakna. Sama masih di prank sholawat juga. Dan dia juga yang lebih sering untuk main gitar. Ada lagi satu lagi nih, Bang Awen. Kalau salah, kalau salah sih Bang Awen ya. Dia lebih ke, sebenarnya biola. Biola bertiganya di sendiri memang keahliannya di khusus konten kreator untuk brand selalu di prank. <gifat> ya, ada maksud tertentu. Kenapa kok selalu di prank? Nah, itu dia. Oke, okay, kita cukup dibaca ikutin aja dulu nih. Ikutin aja dulu, ya. Oke, okay, lanjut. Ya, maaf ya. Enggak <tuk> mau makan ya? Udah makan. Aduh, ayo. Nyari apa, Jak, Kak? Oh, udah so panjang. Jak enam ngambil tisu gitu. Enggak ini sih, enggak kayak ada lalat Gak boleh gitu cakak kayak ada lalat masuk kau bawa ayat, ayat ya, ya, ya. ya, ya. ayat di mana ada ayat Buka kamu ada lalatnya, cakak sorry cakak ya boronan tuh kumisnya itu masih di ini ini ya apa bangga boleh kutek tang <tuk> ya belum tahu ya belum tahu Jaka, belum tahu Ipa. Kok ya Ya. Ya, Ciuman Kenapa kamu ketawa sih? nama nama. Iya, emang kakak pikir kita lagi kentut apa ya? Hah? Metal. Dari ceweknya. Lanjut metal. rock. Rock and Ya, nyari aja kak, ayo, ayo. Bang Ronan dua. Kini kini ya, jarang gue melihat apa dari bang Redi, apa bang Reddy bang bang Ronan, bang Ronan Seful goba ini sendiri untuk bermain gitar dengan apik gitu loh, maksudnya dengan apik itu sendirian main kunci atau gimana? Karena lebih sering biasanya di bang Jakna, ya entah bisa atau enggak tuh gimana Gue nggak tahu juga mungkin gitu loh. Mungkin dia ini bisa ya kan Bang Ronan Safil Goban ini bisa. Cuma ada porsinya masing-masing. Mungkin ya para konten mereka ini berteman loh. Mereka ini berteman loh. Jadi kalau misalnya seandainya Bang Ronan Safil Goban main gitar juga, ya khawatirnya punya teman Bang Yakna yang membuat prank selawat itu sendiri juga ya, main gitar juga gitu loh. Jadi nanti takutnya ada perbandingan nih mungkin jadi harus ada terpisah mereka ini sahabat mereka ini sahabat dan konten kreator untuk bermain bersama membuat konten kreat saya ada materi konten kreator secara channel pribadinya masing-masing gitu loh jadi mungkin tidak ingin menjatuhkan paham kali ya mungkin ini penilaian gue loh ya Wih suara lagi mendung hujan tuh oke kita lanjut lagi ya bapak teman-teman tadi yang kunci iya. yang tadi mana iya, oh ya tadi tapi Aduh gila gila. Kok kayak gini orang-orang underground. Aduh menangis kali bisa menengok kayak gini. Gila suaranya dibuat seperti ini. Yang trash, metal, hipcore. Greencore, uh, hancur, hancur, hancur aja lo. Intinya aja suaranya kayak bebek, enak. <laughs> enak, tuh kan? <laughs> Emang enak, enak, kayak... enak. ya. <laughs> Orang udah terbiasa teriak oh. di hutan. <laughs> oh. Ayo, ayo, jauh kita naik sini. Iya, naik sini gue yang kita naik. Ayo, tuh, ayo. Ayo, ayo, ayo, bang Jack mau Lagu melo apa lagu rock atau e, lagu oh, God, bebas Mas? Eh, lagunya kakak aku aja, Ariel. Oke. Oke juga toh. Yo. Yo semua nyanyi ada di kafe, kita nyanyi banyak-banyak Gila <laughs> <laughs> <Yo>, bikin malu. Luar <laughs> biasa aja, Kak. Asik banget. tapi Gila mende semua tanda di atas Are pun menangis takkan kan aku sik oh. sayap kebiarkan ku mengaiti oh. dan harapan jadi sendiri oh a oke takai ayai oh ya. ya. aneh -an. malu kok ini anu udah kok ah peongan ya malu semua sekali anggap aja nih semut semua anggap semut orang itu manusia semua iya oh manusia ya. ketawa ahem juga di nyanyi doang mas nggak sen atau apa gitu ceritanya kita itu lupa bawa uang gitu kali aja kakak mau bayarin kita bayarnya bisa aja cantik kok pelit banget pelit banget, cuma cantik kalau pelit, mbak. Kebetulan jelek? Ini tahu ya, kak. Mbak dari mana sih? waduh, buset! Ditanyanya, kak eh, kamu dah, dah, dah, jual apa? mahal, kita akan jual murah." <laughs> kamu ya, aja, ya. kali yang murahan, kak nggak mau. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, emang sih gini gini, gini. gue itu pernah, pernah merasakan sebenarnya khusus untuk bang Ronan Saiful Goban ya khusus gitu loh tapi memang ada permintaan bak tolong bang yang lagi rame nya itu sendiri sebenarnya yang lagi lucu-lucunya itu adalah bang Ronan ketika mereka lagi collab jadi kolaborasi maksudnya gitu loh ada bang Ronan Saiful Goban, bang Jagna kadang ada Erilspi kadang juga ada Ivan siapa lah kalau salah Ivan apa gitu lupa namanya and then juga ada bang Awen nah gitu loh memang kalau misalnya mereka udah bersatu bergabung bercollab hancur Habis, korbannya itu habis gitu aja kacak masanya ya. Kayak gini tuhannya dibuat ngakak, mulu ngakak. Walau si ceweknya itu sendiri risih-risih. Ya enggak pasti ya. Gimana lagi? Gitu. Lanjut. Ini di ya sama namanya Dan. Aku juga baru pertama kali kesini Pertama kali. Soalnya aku ngamen-ngamen sekitaran sana aja sih. Eh, emang oh. antum mah kurang gaul, Jaka. Sekarang kurang gaul. kurang Lo... gaul sama anda aja, Kak. Lo aja yang telat gaul dah. Kemarin-marinin <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> aja pakai batik, sekarang udah gaul udah <tuk> iya apa kak ya, jadinya dari sih bodoh sentar indonesia Jakarta. kak harus mencintainya sama dengan mencintainya ya gari gari gari jangan apa sih kak <tis> kamu cantik sih cantik buanget iya lagi jodoh sama pacar saya wadah tata tau mudah pacar <yes. tis> <Cantikan> dia apa Apa <tis> kakak <tis> cantikan di atas ya, dia apa itu Woi Jadi iya gak gak kak <laughs> itu. Terangnya amuk apa ya, kak Terteraknya tuh jodoh Empat Tangas oh. setan ya iya Ayo dang ya. Jangan kak, ada kipasnya disini Coba panggil teman kita dari Sumbawa aja kak Gimana nanti ya Panggil Eh Satu, dua, tiga GARING Tiga kali GARING, Garing. Garing. Tuh ada muntul. Oh, welcome oh, ini Bang. Pak... <laughs> ini <laughs> <laughs> <laughs> siapa ya Bang Awen itu? Lu sama dia. Kayaknya besar Bang Awen. Bang Iya, Oh ya Bang Awen biasanya sih ke bawah kalau ngosong ya tinggi banget. Kita enggak bercisik, kita bukan ular sama si beton. Oh, oh bisi. Iya <tisik> <tisik> ngomong, oh, lanjut loh. <tisik> <tisik> kenalin mbak, teman aku mbak dari Sumbawa iya bang Awe ini bener-bener <tik> <Wow. tik> <tik> so, oh, <wuh> <tik> <tik> kita ini mau ngisi acara lagi tuh mbak acara ya bagusan <tik> diem <tik> sih mas bagusan diem bagusan kan kita punya ide ngomong dong oh sayang ya hahaha kayaknya kita ini CS semeton Jaka yang paling jelek Kayaknya lagu-lagu timur tengah gitu Jaka. Oh yai. Iya. Ayo, Mak. Lagu-lagu timur tengah coba yuk. Lagu timur bismillah dulu ya. Bismillah ya rabbal alamin. Shalawat la rainal habib. Rainal habib, rainal habib. Terimaan didengar, Benanel Habib. Gue juga malah sebenarnya mungkin ya, dibilangnya mungkin dibandingin sama teman-teman semua yang lebih paham tentang masalah sholawat lebih mengerti nih Bang sebenarnya sholawat itu ada macam-macam. Nah, gua hanya, ya itu dibelanya Jadi kalau misalnya di sini nih enaknya kita nonton untuk bang Ronang Sylver Goban sendiri, atau bang Erispi, ataupun bang Awen, ataupun mungkin bang Jakna, itu akan dijelaskan. Ini sebelumnya ada judulnya kan, judulnya apa, judulnya apa, sholawatnya apa itu loh. Dari sini sebenarnya gue lebih gampangnya apa kan? <tuh> Dari sini adalah lebih gampangnya gue itu jadi lebih mengenal. Oh ini loh salawat yang sering gue denger namanya salawat ini, gitu. Jadi ada pembelajaran atau ilmu baru sebenarnya printingnya <tuh> kenapa? Karena lagu ini sendiri pernah gue de gua dengarkan gitu loh. Jadi gue penasukan lagu ini, kalau salah dari. Ada juga itu ya, gue lupa ada. Nak, ada ini juga habis kecil tuh. di dia menyanyikan lagu ini. Nah, itu gue dengarkan, gue kasihkan ke anak gue. Itu primminya karena, "Oke, lanjut, oke, lanjut, Panas ya? oke, oh, panas ya? Panas, panas kenapa? Oh iya ah, Panas oke, oke, oke, oke, Elisa oke, oke, oke, oke, Boleh, boleh oke, oke, oh. <laughs> Hah? Namanya siapa? Aku uh, uh, Tejo tejo. Kok tejo Masnya yang di ujung namanya siapa? Eh? Namanya siapa? Mas? Mas? Mas Ero? Mas aja boleh datang, datang bikin Rayu datang-datang Rayu <Sess a good day> ya ya, mencari ya, gini-gini Ada gue juga belum mungkin buat teman teman semua yang belum tahu juga. Jadi untuk di prank sholat itu sendiri, mereka mereka ini juga jago untuk merayu loh. Wih, keren rayuannya itu sendiri, aduh kadang-kadang gue sebagai cowok pun juga di gua gue keleng -geleng. ini parah-parah Iyalah gitu loh, seorang yang bermain sholawat yang kita kenalnya di belanja mungkin lebih ke islami banget gitu loh ke ini, ternyata mereka bisa naturalis islami, gila keren kan ya mungkin ya di banyak bahasa gua di lebih ini maksud gue kan ada cara orang untuk berdakwah nah gitu loh, ada cara orang untuk berdakwah ya ini seperti ini, melalui konten Lihat dibelanjakkan si ceweknya, ya enggak, ya begitulah gitu loh Tapi solawat itu sendiri bisa didengarkan oleh untuk siapapun atau bisa diperkenalkan ke siapapun. Ini tujuannya adalah sosial eksperimen dari brand atau itu sendiri. Lanjut, kok aku nggak dicanya siang, aku nggak nanya, nggak kamu nggak nanya nama aku ya? Ah? Kapan kamu Kapan? Aku, aku Dianu namanya. Dianu. Mm -mm. Dianugerahkan Tuhan buat jagain kamu. Amat. Gimana gimana aman tuh. Oke oke oke. Eh jaka Mbak nggak keganggu berarti Mbak kayak berkata-kata banget Iya kredit keren. Mbak emang namanya siapa? Coba aku normal aku normal boleh ya.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 Masya oh, Allah sekali, sekali lagi boleh ya? Boleh Ayah, Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Oh mau dikirim ke mama <tuk> kamu ya? Bawa ini calon mantunya gitu Lanjut Ajo kloooos Semang jantai apanya lagi Kamu lagi bingung cuman memang hmm, gini ya kalau lalu. kelebihannya mereka punya kelebihan masing-masing Bang Ronan saya Sehpul Goban iya gitu loh ya memang sih untuk-untuk godaan lah, maten, rayuan dia itu sendiri ataupun gomba Lanit dia gokil kalau ini ini gue lupa mungkin antara LSP atau Bang Iwan yang gue lupa Ivan apa Ivan gitu loh. itulah itu makanya gue udah lama banget jadi tolong masuk di komen ya Uh, ini lebih to the point lah sebenarnya kalau yang ini gue lihat. nah ada kelebihan dari banyaknya yang di tengah yang kita gombalan itu sendiri nggak nyambung bikin orang mikir huh? absurd lah di absurd nah maksudnya gitu loh jadi gombalan absurd bisa lah gitu lah oke okay. lanjut ayo Jaka. Kali lagi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim yang lagu di banten itu jakak yang sama Koyo koyo be halle. Balik. Anak ini gini jelasin lagi. Qulul illa habib شاي دو دو إذا ذكروا، Mentasimu Ayo, Pak. Masih gaya wajah, Pak. Soyang beri, soyang wajah. Gak ada ya, so, ya? Wajar, ayo, apa -apa. ya <seksi> Enak. Gua kalau kayak gini tuh, inget dulu waktu lagi masa nongkron. Jadi gua itu pernah ngikut ikatan remaja masjid Nurul Hikmah pernah juga ngikut dari mahasiswa atau kampung itu sendiri di kampus kampung, di kampus ah, di kampus itu sendiri itu ikatan keluarga mahasiswa Islam kadang kalau misalnya kita lagi main-main gitaran ya inilah nih banyak bahwa selawat. dan dulu itu sendiri gua kalau misalnya dulu belum mengenal kayak semacam sekarang ya selawat itu kan di banyak ternyata ada nama-namanya kalau dulu kita cuma mengenalnya ya soal soal biasa aja apalagi Nasid, dibelahnya dulu juga zaman nyamannya ada suara lagu-lagu Nasid, Gambus, Kosidah, ah seperti itu. Kenapa gue ceritakan ini sendiri? Itu dia hal-hal yang dulu itu sendiri ah, kita teringat lagi, merinding lagi gitu loh. Inilah, inilah nikmatnya sholat itu sendiri yang gue rasakan Bagi gue kebahagiaan sholat atau kenikmatan sholat gue itu sendiri adalah Ketika gue mendengar sholat itu sendiri Dan teringat lagi masa-masa bahagia gue Aduh Allah bakmat Itu vibes yang enak loh Itu aura positif yang enak untuk kita kedepannya nanti Ya Itu banyak orang mengatakan di banyak itu kan dulu kan Bu bukan sekarang di banyak. Tapi kalau bisa kita mengingat dulu kebahagiaan-kebahagiaan dulu itu merupakan fats yang baik atau orang positif yang baik untuk kedepannya depannya nanti. Uh, ayo. Dan dan Kenapa datangnya? Hah? Eh iya nunggu apalagi saya samping-samping aja udah kayak mau kayak eh mau idap kabul aja. Lagi lagi Mas ya. Oh iya. Iya dalam. Ini normal. Ah, Mbak, aduh, tatapan bumbu ya Allah kayak raja wali aja. Aduh, adem banget ya, Kak. Hah? Kamu enggak apa bajunya? Saya kapa sama dia. Ih, oh, mbak Cak, kalian enggak apa sendirian ini? Siapa kalian berdua? Halo? Kok lu milet aja kayaknya kayak gitu loh, ceweknya tuh kayak, kayak orang Merang apa? Uh, ya sih orang Indonesia lah, mungkin keturunan ya. Warga negara Indonesia keturunan, ya orang Indonesia, orang Indonesia kok keturunan nih? Seneng lah, gue kalau kayak gini loh, tiba-tiba jadi kita nggak milih pasanya dibelanya ras atau sarap lagi nih, kalau disebut nggak seperti ini. Loh. Enak, enak, gitu loh. Ini Indonesia banget, Indonesia banget gitu. Lanjut. Apa sebetulnya? Si beton? Saya nggak pernah melihat baju dua, baju saya putih, baju saya putih. Nah, saya hitam, tapi karena dia merah hitam ini semeton. Salah, berarti benar Kita itu buta. Kita banget, kita banget. kita bah. Ya udah Mbak, gini aja deh. ya. Daripada mereka <coughs> ngeview juga, pilih deh, pilih mana deh. Iya, <coughs> <coughs> jangan deh. Sama -sama Enggak pilih aja yang yang yang kamu pilih yang jadi suami kamu. Iya, iya, iya, iya, iya. Mana? Udah punya pacar lo, katanya ya. pun. dah, eh, loh, katanya. Video, kata lo. Di iya, kirim langsung, nanti sama Kamu udah punya pacar, ya? Nih, lima, lima pacarnya tinggal yes. kuliah aja. Pacarnya gimana? Dia bohong. Yes. Kamu percaya aku apa? dia? kau kamu pilih aja deh sekarang. <laughs> iya, Bang Ronan udah punya pihak ini. Tadinya mau milih aku gitu maksudnya. Iya, <tidak> ah, <tidak> udah pilih Ah, udah beli. udah aku Udah kesimpel, aku Udah aja yang aja. Udah Udah udah punya dia Bim punya 5 5 lima. Lima. Lima pacarnya bukan 5 pacarnya Smeton 5 5 yang suka sama aku bisa aja jawabnya oh garing banget sih Man, kakak punya pacar kakak punya pacar sama kakak punya pacar. Kaka, maaf tangannya keringetan itu terus masih. maaf ya hmm. Oke, entar Ayo. Ah? Ayo. Ayo lho. Lho, Bang. Ayo, Ayo lho, lho, Bang. Cepu tuh. Cepul tuh <tongan tongan tongan> tuh. Maaf ya, videoin langsung. Enggak, serius aku. Nanti enggak Labrak. Nanti mati, dong Itu ditabrak, Mas. Oh, Enggak sih, enggak? Angkut aja dong Angkut kemana? Ke rumah kamu gitu <tuk> <tuk> aduh, aduh, aduh, aduh. Tapi saya mau nanya nih sama ini ini? Nah, kakak Nih, uh, kakak Besok pagi mana Enggak Enggak kemana-mana? Berarti kita jodoh dong? <tuk> oh jodoh? Ayo kemana-mana Oh Kok ini gini? Aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh Kamu jaka keluarin jurus kamu jaka Eh eh gimana ya Ayo Ayang aku datang bener lagi makanya gak berani Iya kan gak punya aja kan Aku belum mbak Aku belum mbak Kalau gitu maksudnya pindahnya sih Kamu pilih dia daripada aku Kok ketawa Kamu lebih pilih dia daripada aku dia punya cewek, Mas. Emang iya. kamu tahu aku punya cewek? udah punya, punya cewek dia. dia? Enggak. Eh, iya ada aja. aja. Oh. Kenapa enggak pilih ini? Siapa? Jaka gitu. Kan belum halal, enggak apa-apa, pilih dia aja. ntar aku videoin <laughs> gitu. Mau gak? Videoin buat mamah aku. Iya, Ay, lupa ya Allah, mamah aku jadi aja Allah, Jaka. Aduh, Jaka ya, lupa. Tapi kita punya lagu enggak kak lagu ada ya aku mau denger ya gak sih tapi gak gitu juga kamu iya, iya. lagu, lagu, lagu jadi kita mau bawain lagu buat kamu nyanyi, nyanyi boleh ya, oh, ya. gak kita gitu juga kali ini matanya belakang gitu banget oh rabiah kolak We're <laughs> Dua apa Dua Allah Allah Allah Udah jaka daripada Lamar kamu Ke rumahmu Waduh wuh, wuh, Gila oke okay. loh Sekarang buaya banyak ya disini Ini kompor terakhir udah ya <laughs> Jangan biaya yes baik ayo ayo jawab baik lagi. Alhamdulillah nggak ada nyamuk nyamuk ya. Kita bisa menjawab. <tuk> ya. Tapi aku juga izin ya, pamit Tapi aku mau minta maaf kak sama Jadi sebenarnya aku dari tadi nyanyi nyanyi nggak jelas sama teman aku, terus terus selawatan, terus gombalin kamu. Sebenarnya aku dari awal sampai sekarang. Dari tadi itu ada tim aku yang record kita gitu. Jadi aku ini lagi bikin kesan bikin pereng solat gitu kakak buat YouTube. Karena nggak sadar ada tadi ada kamera. Nggak sadar tadi ada kamera, hah? Tuh apa-apa yang mengimpor jangan terlalu. Nanti lagi tuh apa-apa yang paling ganteng pakai topi. Aduh, jadi semua yang kita bicarakan tuh dari awal sampai sekarang tuh diri ke di dua kamera ini. Jangan boleh, jangan apa boleh. Kau punya Instagram nggak? Apaan apa nih? aku follow dulu ya. Apa saya Elisa? Elisa? Dan apa Dot? Apa, apa Ini? Tuh, Elisa, gue ya. Gue 150 ribu lo Oh, 50 ribu. Luar Tentang, luar Ya, udah, udah. Jangan, di jangan Jangan difolek, jangan dah. Jangan. Semuanya di pake aja. Iya, aja itu Oke, oke, oke. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Emang jadi ya gitu makanya gue bilang kalau misalnya udah mereka udah pindah selawat ditambah dengan pembalannya ya gue juga geleng-geleng juga mendengarkannya. Oke. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> dukung lagi ya, dukung lagi gua untuk daeskan ini lagi, dukung lagi Maradona saya full lo Ya, jangan lupa subscribe, komentar dan komennya mancingin dia Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.